Analisa minyak tanggal 4 Februari tahun 2022, harga minyak berusaha melanjutkan momentum positifnya dengan mencoba bergerak naik ke sekitar area resisten 91.50, cermati pergerakan harga minyak jika terus bertahan di atas level support 89.40, karena ada potensi harga minyak terus bergerak naik ke sekitar area resisten 91.50. Sebaliknya waspadai jika harga minyak berbalik turun dan bertahan di bawah area 89.40, karena ada potensi harga minyak berbalik bergerak turun ke sekitar area support 87.99. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 08 1, 2 1 2 8 3.